terpesona aku terpesona <laughs> Pesona. gila ini Ivos bener-bener bergerak dengan hati-hati tidak barbar -bar untuk langsung tabrak karena mereka ingin yeah, menang, like. uh, mengamankan objektifnya untuk masuk ke dalam zona dan apakah dari Frankie eh, tahu pergerakan lambat ah, di yang dibangun oleh ya. Ivo saat ini oh no aduh, aduh jangan kena aduh, aduh. As, untung ke dalam cok untung ke dalam Down, tapi untungnya Evos masih hey, bisa bertahan hey, hey, lemparan hey, aduh juga sedang melakukan proning oh, oh ini high ground lower ground high ground lower ground dan KM sudah mulai bangkit melihat pergerakan dari seorang duck masih belum bisa mendapatkan sebuah knockdown yang sudah mulai bangkit kali aduh loh banget dikan, dia ditumbang nice di satu lagi nice, match nice. Match. nice. Wow, guys, nice ayo guys, perang deh belum matang Itu headshot guys what ah a chicken jo chicken jo wow peternak chicken guys gila Wow Wf.. yeah. Oh oleh gila, <coughs> gila, Gila last game-nya indah banget Terima kasih Allah, yang pertama the game Gila, gila, gila Gila, Wah, Kenapa aja sih Ah, gitu Pemain dari Indonesia juga cukup kuat Padahal ini GGWP Indonesia 19 kill plan mm, bisa gila periga. coba oh, e gila. Waw, e gila, sih gila sih ini Wow Wow eliminasi Wow kan tapi dikasih ke btn luar biasa ya adil ya keren keren keren keren Berbang siapa dulu duluan lah ya yang ingin menampakkan dari perwujudannya tapi kali ini sudah memasuki circle yang ke-8 menit ke-27 makin menyempit sama -sama lagi. Sama-sama susah mereka nih, Dx sama Ivo sama Ivo, sama ini menggunakan sama Invos sama untuk sama ke arah BTE terus mereka harus mau nggak mau maju dan setup smoke bomb kali ini sudah dilakukan juga oleh tim Invos. Better zona ya. Smoke yang terpop out di bagian pintu sudah mulai dimainkan kembali. Wah, ini dia gerakan terper. Di excellence mati harusnya ya. Karena di X. juga. Gila ini masalahnya. Ya, tapi maksud gua lebih ke pepet posisinya Sebenernya di masuk lah uh, sih. masuk Aduh, zona. Aku, masih zona ya? Iya, masih ground itu masih zona K nih. Kenapa lambatnya dibangun oleh e force? Kenapa? Oh no, granat Nah, hampir mendapatkan sebuah knockdown, tapi untungnya Ivos masih bisa tertahan lemparan wah ini DX enak nih dapetin Evos anjing oh, oh, ini high ground kan? Bali, Franky, KM, sabar, sabar, kan? sabar namun nice keras. sabar udah beter nice oh! BTR nih the power of kesabaran ya. gede banget cok. Boleh-boleh impos -boleh, e e e dari di dari early game sampai hampir last game zona terus banjir. Ya, <laughs> <tik> Thank you impos tadi sudah membantu BTR impos. Thank you. Terinding ya Allah, iya co banyak, Ya Allah, deg-degan gue Ya Allah Tapi, tapi Ivo's 19 kill anjing mereka ingin menang, uh, mengamankan objektifnya Untuk masuk ke dalam zona Dan apakah dari Frankie eh, tahu Adakah di lambat dibangun senia. oleh Ivo saat ini Oh no Aduh jangan kena Aduh, Aduh. Ke oh, wow Untung ke dalam Untung ke dalam Tapi untungnya Ivo masih eh. bisa terkahan eh.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 Gila mantep GG wah, gila. 19 skill, man. Ivos. wow, Indonesia keren, keren, keren, keren, keren, keren, keren, keren, keren, keren, Wow Wow! Wow! Spansil左ai. Wow! Wow! Iya, wow! Yeah. ya keren keren Wow! Yeah. Wow! keren Wow! keren Wow! Wow! Wow! ya Wow! ya Wow! Wow! Wow! Wow! Wow! Wow! Wow! Wow! Wow! Wow! guys kedua-kedua itu ada toh fix dengan sebuah hal yang begitu manis indah enggak ada lucu kecut asem enggak ada ya agak kecut lah karena kita ngelihat tadi GD agak sedikit ya aduh ditabrak oleh cukup banyak tim apresi untuk semua perjuangan yang dilakukan oleh Gektron Evos dan juga Gede Kids di game yang terakhir tadi walaupun tim terakhir tadi ada satu tim dari Indonesia di mana.